Halo guys, hari ini kita akan berangkat ke Papua untuk merayakan ulang tahunnya Mang yang, yang kelima 50 tahun Jadi ikuti kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk konten kali ini spesial Edison Kita akan berpergian yang jauh tapi pasti tetap di Sumatera Selatan Travel yang dengan Ria ya. Tetap passion terus Jangan kopi dan rokok satu batang. Pakai sabuk pengaman. Doakan kami selamat sampai tujuan. pokoknya intinya, perjalanan ini dari jam 10 sampai jam 6 mungkin kita akan sampai ke Pagar Alam. Di nasi, Karena di situ si Mang Diah bahkan merayakan ulang tahun dia. Indah, tidak di Papua lagi Ini Di sekarang di Pagar Alam dia merayakan ulang tahun ya. Dah yang 50 tahun tahun kan ya. Gaskan <SILENCIO> <SILENCIO> lagi Menuju pangkar alam Yaitu dengan menyerangkan lagu Di sana senang Di sana senang Di mana-mana hatiku senang <SILENCIO> Kami bertentu di povensi lokasi sekarang berada di gelombang maaf di hari tersebut karena tidak sabar lagi melihat gunung-gunung yang indah memukau mata guys kita baru selesai sholat guys di masjid apa ini namanya kurang tahu namanya guys tadi sudah makan tapi tidak saya rekam lupa jadi perjalanan kita masih panjang siapa panjang? kan panjang? Hmm? beda panjang dengan jauh nih. kalau panjang situ, kalau jauh? Nah. Gitu di mana kita menglihat sekarang ha? kemana? Hah? Di mana? Caya masih di daerah gelombang. Potongan rumput apa cemek? Cemek kak. Oh cemek kak. <laughs> Oke. Okay. Menglihat bahkan jalan kaki ke pagar alam. Perjalanan masih panjang Besti. Kita disajikan pemukiman rumah warga Atau sesekali kita terpukau dengan pemandangan sekitar yang masih asri Lokasi sekarang kalau salah dan kalau tidak salah menuju kota Prabu Muli Sudah lama saya tidak menginjakkan kaki di kota ini Gas Gaskang lagi Di sini kami melihat Gunung Jempol Besti, tapi belum bisa dipotret menggunakan handphone karena jarak yang jauh dari pandangan mata. ini gunungnya, ini gunungnya. Ini gunung ya, ini bang tuh. ini gunung tuh, cek, cek cek cek cek Halo Besti, sekarang kita akan menuju lagi ke jalan selanjutnya. Ini ada jembatan apa? Jembatan gantung. Dan itu ada uh, yang jempolnya seperti ini tuh, seperti ini. Ah, ini ya jembatan. Ah, ini dia jembatan gantungnya. Oke. Okay. Hmm. itu gunung traveling pergian dengan Ria. Pada akhirnya malam pun tiba, kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. lah sampai guys di pagar alam di penginapan Ice Homestay. Jadi capek dari jam 10 konten baru konten. jam 9 enggak yeah, yeah. jam 10 baru sampai. Iya yeah, guys. Jadi kalau kalian ingin menginap di penginapan ini seharian uangnya ialah 600.000 bestie. Jadi tidak terlalu menguras kantong kita. Kalau kalian ingin jalan-jalan di Kota Bogor alam satu hari tidak cukup. Setidaknya tiga hari kami melihat view view pemandangan di sekitar. Di penginapan, tengah malam, penampakan. Salah satu penampakan gintoman <tuk> <tuk> Nah, Pisti, ini salah satu berguna untuk di rumah kalian. horden yang bisa buka sendiri. Kita cuma menekan tombol ini, dan dia akan buka dengan sendiri. Ayy, bohong, bohong, bohong nah, Eh, eh. Hey, kopi kita mana? Nah, ini mah kopi kita mah hmm. Itu so, sudah dapat Bukan kopi bagar awam kau buat nih. Kopi boleh tadi Ini kopi cappuccino bagar alam Versi terbaru Haa <laughs> Oh hmm. dan kita buka pilihan guys Wow Ah, guys Terima kasih Untuk guys jadi happy malam ini air dari bagian alam dinginian, bedan dari dusun kita gitu kan cowok oh. warga besti warga besti warga besti eh guys pagi guys kita sekarang lagi jalan santai bersama umbul-umbul kalau kita jalan santai sini enak guys, banyak pohon-pohon rindang dan gunung-gunung yang sangat indah untuk dipandang, guys banyak juga sini dan tidak ada kosong kosong penepran kosong, <guss> pasti gunungnya hampir tidak ditutupi awan lagi dan ada beberapa pemukiman rumah warga dan pastinya tulisan pagar alam mana bunda mana bunda ini bunda gunda sayang, senyum dikit oh ya. senyum lagi, lebar ke dikit oh, senyum dulu ya. hmm, lebar ke lagi hmm. Cong, cong. Hmm, lebar ke pasti kita naik dan <laughs> ini dia Mari kita jalan-jalan besti, gaskan. Semoga hari ini hari ini menyenangkan. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, tawa kalau berdoa. Terima kasih untuk ucapan hari ini. Wow. Ternyata di Makassar ah. panas juga guys, besti. Tapi pemandangannya sangat Menajubkan indah dan membuat kita terpukau akan pemandangan ini. Ah, kalau di situ guys, seperti ada kumpulan asap-asap awan. Ya. Sungguh indah sekali dan jangan lupa tetap saksikan kita akan ke kondangan teman kita di kantor. Terima kasih. Jadi ceritanya gini Besti, sebenarnya kami bukan mau jalan-jalan, lebih tepatnya menghadiri pernikahan teman. Akan tetapi di perjalanan, kami berpikir nggak apa-apa sekalian jalan-jalan dan di sini kami melihat biji Go. Tanpa terasa waktu berjalan, Hari pun semakin siap, waktunya berangkat pulang dan berdoa di perjalanan selamat sampai tujuan. Semoga kami dipertemukan lagi di tempat ini. Lihatlah ikan ikan ini. Tandanya adalah sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transfer Mia Perpergian dengan Ria